Masya Allah, satu tahun telah berlalu begitu banyak suka dan duka yang telah kita lewati bersahabat. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini, kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kejayaan untuk Leslar Family juga, kita semuanya. Masya Allah kita aminkan doa-doa baik bersahabatnya mudah-mudahan hajat kita semuanya di tahun 2023 bisa dikabul dan diijabah Mudah-mudahan sehat semua untuk kita semuanya, selamat tahun baru ya untuk seluruh Lesa Lovers dimanapun kalian berada Kita lihat persahabat ya, untuk kabar selanjutnya ada kabar yang sangat membahagiakan sekali, Alhamdulillah Leslar, Lesti dan billar. Ini menjadi pemenang couple Dangdut of Dears 2022 versi Dangduters Info. Kita simak info langsung dari Dangduters Info. Selamat kepada Leslar, Lesti, dan Bilar. Atau Lesli Kejora, Rizky Bilar. Menjadi pemenang couple of Dears 2022 versi Dangduters Info. Apa harapan kalian buat idola kalian di tahun 2023? Yuk komen di bawah, teman ya. Apa nih? Doa dan harapan kalian semuanya untuk pasangan idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Kita lihat persahabat di kolom komentar Banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan Diantaranya dari akun Instagram abang fatih lovers Masya Allah, Tabrakullah, Alhamdulillah, sama was, selalu kapal kesayangan Amin Mudah-mudahan ya Sakinah, mawaddah, warahmah untuk rumah tangga Lesti dan Billar. Dan alhamdulillah juga bersahabat yang berikutnya, Bunda Lesi Kejora pun menjadi pemenang penyanyi dangdut wanita of dears 2022 versi dangduters Info. Masya Allah. Selain couple, Bunda Lesi Kejora menjadi pemenang penyanyi dangdut wanita of dears 2022. Ini terbukti bersahabat ya, bentuk dukungan yang begitu banyak dari orang-orang baik, yang selalu tulus dan kompak, serta solid dukung karya-karya Bunda Lesti kejora Masya Allah Kemudian juga persahabat, ya kita lihat nih Ada momen dari Ayah kejora Merayakan malam tahun barunya persahabat, ya karaokean bareng nih Waduh, Masya Allah Karaoke bareng di Tangerang bersama keluarga besar Alhamdulillah sehat-sehat untuk keluarga besar Bunda El Dan kita lihat juga persahabatnya selain karaoke Ayah kejora pun tentunya lagi bakar-bakar Masya Allah Saya selalu yang untuk keluarga besar Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat kita simak Ini ada Cidukan semalam persahabatnya, Masya Allah Leser bersama Alshad, Alhamdulillah bertemu dengan orang baik Masya Allah Happy banget ya melihat senyuman dari idola kesayangan kita Luar biasa Kita lihat juga persahabat Banyak begitu komentar yang diberikan diantaranya dari akun Irawati skor 75 Alhamdulillah Senyum kebahagiaan papa bunda Adalah bahagia kita Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Dian skor mengatakan Masya Allah Alhamdulillah mereka sehat-sehat semuanya Manis-manis juga semuanya Alhamdulillah masya Allah banget ya Mereka sehat dan selalu dibikin bahagia sekali ya Mendapatkan cidukan vitamin Alhamdulillah Kita lihat juga bersahabat ya Berikutnya juga nih Cindukan yang selalu membuat kita happy banget Terlihat ya Saat pepabi memberikan minum kepada Bunda Lesi Kejora, baby L, persahabatnya, mukanya ini muka pengen banget ya, dan di sini ada momen yang sangat lucu sekali. Bunda Lesi dites dengan minuman asem, ekspresi Bunda L terlihat keaseman ya, dan kita lihat baby L setelah dicicipi minuman yang sama, ekspresinya itu biasa-biasa aja persahabat. Masya Allah, nah hebat banget ini ya, dijail papapnya aja Ini mah soal makanan minuman, jago ini Abang El, Masya Allah Kita lihat juga persahabatnya persingan ini diunggah kembali Oleh akun Sendal Putih Bilar, kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis Masya Allah, akhirnya dengar suara mereka Abang kalau soal cemilan dan minuman, juara ya Bang, suka semua Masya Allah Komentar pun di sini banyak sekali diberikan antaranya dari akun Instagram Haryati Darman dua sembilan mengatakan tuh kan fatih dijail papanya masalah makan minum sih, pati jagonya katanya tuh, Masya Allah emang anak hebat banget ya bang El saya selalu enak, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua kemudian juga bersahabat ya kita lihat nih, aduh Masya Allah makin ganteng, tidur aja ganteng banget ya bersahabat ya mendapatkan cedukan vitamin dari Kak mirin bersahabat ya, mendapatkan kiriman foto BPL dari bunda Lesti Kejora kangen banget katanya tuh, luar biasa sehat-sehat, mudah-mudahan Mudah-mudahan Leslar family selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Dan bahasnya juga persahabat, kita selalu menunggu cidukan hingga kabar baik berikutnya. Mudah-mudahan ada kabar bahagia hari ini. Di awal tahun, mudah-mudahan kita semuanya persahabat ya, selalu mendapatkan keberkahan. Di tahun ini selalu mendapatkan kebahagiaan dan apapun niat hajat yang kita tentunya niatkan yang kita inginkan. Bismillah. Mudah-mudahan di tahun ini semuanya terkabul. Amin. Mudah-mudahan sehat ya untuk kita semua. Tetap dukung Leslar Family. Tetap semangat, tetap solid untuk selalu menjadi fans yang baik. Kita masih menunggu kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar menarik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.